teman mana? Ambe akuita valentina di channel iki. Webtoon Siapa sih? Saya gak kenal ambe webtoon Webtoon adalah sebuah aplikasi Yang mana kalian bisa mengakses Banyak komik Yang dibuat oleh komikus-komikus Korea Hits banget Beberapa karyanya juga Sudah melambung di mancanegara Dan kalian selalu bisa Menikmati sequel-sequelnya Kemudian, webtoon juga bisa menjadi wadah bagi komikus-komikus lokal atau indie-indie comic untuk bisa berkarya, karena mereka mengadakan event yang namanya Canvas, or anything like that, yang selalu rutin mengadakan kompetisi untuk komikus-komikus terbaik dunia. Hari ini, mungkin guruku gamer agak beda ya. Biasanya kan pasti ngegame pasti main-main, pasti ceria, pasti apa uh, positive vibes ya, ya sekarang tetap Positif vibes tapi nggak iso positive vibes why karena di momen kali ini kita akan sama-sama baca komik webtoon terseram yang pernah ada <laughs> wow kita biasanya ceria banget saya kira tuh gloomy glooming iya. aku ingin mencoba gaya baru anak-anakku dan mungkin menggali potensi uh, storytelling yang terpendam terkubur dalam-dalam gitu -dalam, ya. Oke, okay. komik yang akan kita baca sama-sama kali ini bukan sembarang komik. Dia adalah komik dengan view 1,1 juta view dalam beberapa dekade untuk komik horor terserap. menurutku sih. Sampai sekarang belum ada yang menandingi komik yang akan kita baca sama-sama ini. Yuk kita baca sama-sama dari episode pertama. Oke, okay. sudah ready di tanganku sebuah komik berjudul Shiver yang akan kita baca sama-sama malam ini. Episode pertama dari Comic Siver adalah Hidup dan Mati Yuk, langsung saja kita baca sama-sama First Circle to Start Oke, okay, ada petunjuk untuk geser ke atas Aku harus lihat bawah ya, Rewewe Karena ya, sekarang ngerti gadgetku atau di bawah uh, Volumenya dikencangkan Dibuanterno, kayak like, ngeranya, oke okay? Oh, pastikan suara perangkat Anda menyala Untuk menikmati shiver Dengan lebih menegangkan Uhuhu. Apa yang akan menanti kita Ancaman macam apa ini Oke, okay, sudah ya Kita lanjutkan Masih gelap Ibu Ibu Ibu Kok hening, rek? Dingin. Tolong. Yongi. Yongi. Yongi. Kamu di mana? Iki serius tak kedek nalur ya aku ibu moro-moro suara gleger. Yongi, <tongan> ibu, Yongi kamu masih hidup, anakku, dingin. Kamu kamu masih hidup ya, kamu masih hidup. Yongi tidak jangan pergi, anakku ibu aku aku tidak mau mati Shh. ibu tidak tidak tidak <hMm -hmm> <hantar> <hantar> Audio nih metu dong Di saat yang tidak terduga You got me man You got me Ibunya terbangun Di sebuah kamar Sendirian Ditulis oleh Day Anakku Yong Meninggal karena Emboli paru Saat operasi sedot lemak sebuah operasi yang cukup umum ya, Andik Korea Mereka bilang, ia memang memiliki resiko bawaan. Tapi, kenapa para dokter itu tidak menyadari sebelumnya? Bukankah ini kesalahan medis? Kalaupun aku bertanya karena curiga, tidak ada cara untuk mengetahui kepastiannya. Harusnya aku ada bersama dia saat operasi. kasihan anak anakku. Tapi mimpi ini terlalu nyata. Aku merasa masih bisa mendengar suaranya. Tolong, ibu. Tolong. Bahkan sekarang aku masih merasa dia itu masih hidup. Dingin. Kenapa dia bilang dingin? Jangan-jangan. Hmm. Anakku, perlihatkan anakku, dia masih hidup, dia masih hidup, ibu, ibu, tolong tenangkan diri Anda, ibu, ibu tidak boleh sembarangan masuk. Ada apa ini? Beliau adalah ibu dari Hang Hayong, Yi yang meninggal di ruang UGD. Tiba-tiba beliau bilang putrinya muncul di mimpinya. Padahal kami sudah ngecek akta kematian dan tubuhnya sudah ada di ruang mayat berarti udah dikonfirmasi kalau memang benar-benar meninggal. Kalau orang tuanya ingin melihat sendiri secara prosedur hal itu diperbolehkan, kenapa tidak diperlihatkan? Beliau terlalu histeris, Pak, tidak bisa ditenangkan. Lagi pula hari ini jenazah akan masuk ke peti mati. udah nggak boleh ditengok lagi kayak gitu. Aku harus kesana, aku harus kesana, putriku. Hei, sedang apa kalian? Cepat ikuti dia dan tenangkan dia dulu. Bu, tunggu. Yongi, yongi, cepat bukakan. Mohon tenang, bu. Mohon, mohon mundur sebentar ya. Saya bukakan, yongi, yongi. Dibuka dong, serak, eh ditarik serak nih ya, tidak mungkin, hayong, 22 dua tahun diputuskan meninggal karena emboli paru akibat anestesi, pembiusan saat operasi sedot lemak, tubuhnya dimasukkan ke dalam. Mari pendingin jenazah secara ajaib. Dia bernafas kembali di dalam ruang mayat, tetapi karena terkunci di ruangan yang gelap dan dingin dalam waktu yang lama, dia meninggal karena shock dan hipotermia. Berarti dia sempat hidup lagi, dong. Kok mati suring ngono, dong? Wah, wah, gawat, dong! Wah aduh, hati seorang ibu macam apa yang dikabari seperti itu tidak shock? masuk masuk dong di dokter gadungan dong oh my god malpraktek dong oh my god ya, yong i hitung sampai 10 ya 1 2 3 4 5 sudah terbius ya, berikan penutup telinga pada pasien Uh, kenapa telingaku ditutup ya? Ini kita berikan karena banyak orang yang sensitif mendengarkan suara penyebutan lemak oh, alasnya itu ya. Jangan khawatir, kamu pasti baik-baik saja. Tapi yang membius siapa? Sepertinya biusnya tidak mempan dokter. Arahkan penutup telinganya. Suntikan 10 cc lagi. Tapi, bukankah ia ingat ketika nanti bangun? Gak apa-apa Sampai sekarang belum pernah ada masalah dengan hal ini Sudah siap? Hei, masuk Kita sudah membius Tinggal lakukan saja Aduh Memangnya kita baru melakukan ini sekali dua kali Dasar Jangan melakukan kesalahan seperti dulu Iya, iya Kalau begitu ayo kita pindah ke ruang berikutnya mau mengumpulkan uang? oh my god oh my god oh my god, oh my god. Ah. aduh episode pertama saja segera aku merinding badai ya yeah. Wes kalau kalian uh, suka, aku sampai kehilangan kata-kata ya. Okay. Kalau kalian suka sama episode ini, kita masih punya episode yang kedua. Siap, siap.